Salam hormat kami sampaikan kepada kawan galah yang sana Rahim, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan, Shalom, Om Rahayu Rahayu Partiwa. Hai, firmilte he sawad di laut, tekan takmai anyong toba makita ulit Strivids Nova. Ahlan mikum jami'an fi wa marhaban, benvindo au me ya kanal kanal lima oskel Welcome back to my channel Intian Ulun Pantun. Kawan-kawan segala data segala kawan, uh, mungkin ini agak terlambat tapi Inilah akibat dari rusaknya perangkat kita sehingga lambat kita mengupload. Kali ini kita mau mengupload ulang video uh, salah satu giat kita, giat pelestarian budaya kita, budaya ziarah, ziarah ke makamnya atau petilasannya leluhur kita yang memiliki, yang mewariskan nilai positif terhadap kebudayaan kita. Salah satunya adalah Uh, berupa penghormatan atas kekeramatan beliau, di mana wilayah beliau tidak boleh dimasuki dan tidak boleh dirambah atau dibagi-bagikan atau digarap, sehingga menjadikan uh, hutan di situ masih lestari sampai saat ini. Seperti itu, untuk mempersingkat waktu. Selamat menyaksikan Rumahku ini kami sebut Saudara-saudara segala dan sana segala keruan Terima kasih sudah menyaksikan Meskipun ini video sudah Direkam sekitar 8 bulan lalu Berarti di awal tahun Semoga tidak menjadikan Para penonton Jenuh untuk melihat videonya Hanya satu pesan yang Ingin kami sampaikan Semua budaya luhur yang diwariskan turun-temurun yang memiliki nilai positif tolong dipertahankan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh subscriber uh, atas ketid keterambatan kami di dalam mengunjungi anda sekalian karena banyaknya kesibukan dan lain sebagainya oke okay, terima kasih sekali lagi terima kasih Mohon maafkan atas segala kekurangan Om Rahayu Rahayu Partiwar.